Apakah euro USD akan bergerak rebound secara umum? Bias harian pergerakan euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.22114 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.21842. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212